Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada kesempatan ini tim voli putri perebutan juara 1 dan 2. Di mana pada kedua tim ini semua bertudukan di wilayah pinturung yang berhasil naik di empok besar Dan hari ini adalah perebutan juara 1 dan 2 mana pada perebutan juara 3 tadi sudah usai antara Bung Labu berhadapan dengan Aurora Sisulung estate Dan ternyata berpihak kepada tim dari Aurora Sisulung estate dengan kedudukan 3-0 Dan untuk saat ini diwarnai juga dengan hujan bercampur angin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 Ini masih pemanasan. Eh, kapan bisa panas ini karena disiram terus? Ya belum Pak, belum Masuk kita ini masih pemanasan kan ya. Ini masih dia pemanasan, tetap aja dingin. Karena oh. disiram terus. Iya. Kapan panas baru main? Ya Allah ya Tuhanku yang Keadamu, Insya Allah air hujanmu bermanfaat membersihkan lapangan dan sisa-sisa kotoran. Dan insya Allah akan reda Hujannya Jadi Alam pun ikut menyambut final Volleyball Putri sore hari ini Dengan turunnya hujan yang hampir sudah usai Tinggal gemercik kecil Dengan proses pemanasan kedua tim Pengungsi semua deh, pengungsi-pengungsian